Welcome to Floor Sports Channel. Please press the like, comment, and subscribe buttons so you don't miss the news updates and help the development of this channel. Napoli memetik kemenangan besar 2-0 tanpa balas saat bertangganan ke markas Sassuolo. Dilanjutan kompetisi Liga Italia Serie A. Laju Napoli pun makin tak terkejar dari rival-rivalnya. Pertandingan Sassuolo melawan Napoli di pekan 23 Liga Italia Serie A digelar di mapei Stadium. Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Gol-gol Napoli semua terjadi di babak pertama. Kebijakan Kafarat membuka kemenangan Napoli pada menit ke-12. Penyerang asal Georgia itu dengan luar biasa berhasil menunjukkan aksi individu kerennya untuk membobol gawang Tuan Rumah Sassuolo. Mendapat sodoran bola dari Matias Oliveira, ke Faradzelye menggiring bola menuju gawang lawang. Dari tengah lapangan... Kevaracelio melakukan aksi soloran, hingga menuju ke kotak penalti sang lawan Sassuolo, sebelum melakukan tembakan ke pojok bawah gawang Sassuolo. 1-0 sang tamu Napoli memimpin. Sang tamu menggandakan keunggulan tepatnya pada menit ke-33. Victor Osimhen melakukan aksi brilian dan menaklukkan menaklukkan Konsigli di tiang dekat. Dengan hasil kemenangan ini, Napoli semakin kokoh di puncak klasemen sementara liga Italia Serie A dengan mengumpulkan 62 poin dari 23 laga. Napoli unggul 18 poin atas Inter Milan yang ada di urutan kedua. Sementara sang tuan rumah... Sasuolo berada di posisi ke-15 dengan 24 poin. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.